makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohirnya salah terus Nabi ceritakan karena min ahbari bani Israel dulu itu ada orang alim dari bani Israel itu orang soleh sekali alim sekali tapi ketika beliau sodaka itu dikasihkan sama maling Fatahat Dasan Nas, orang geger, orang alim, sudah aku ambil maling. Kemana? Kang Ali, Santri, Radiga, iya malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua, dikakno tiga dikakno wong nakal. geger mana? Ini orang alim, kemalah ngamal, lontek, wakar. Geger belum selesai, hari ketiga, dikakno wong suga. Jadi tiga hari itu keliru terus. <laughs> Tapi beliau orang alim, orang ini dikuji Nabi, kata beliau begini, orang nanti di lontek, aku ingin duit jadi wingi itu tak kei nduk kowe Pak golek dhuwit iki tak kei tapi ora usah dadi lune Fala Allah anta taifa saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal bido enggak ambek wong pasek sing ngakei dhuwit ayo bido to ra terus terus copet tuh dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet la copet nganti nyobat golek dua-duwe, ceng, serau-sah nyobet ya dina kita tak Biasanya sedina untuk piro, ceng, misalnya. Ya, emang atau sewa ya, emang atau sewa, rau-sa Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih. Tapi motivasinya B sing paling sinis seterakhir orang suka tiga-tiga. Wong suka ya bingung, bah ya kalau suka dua-duwe, nanti aku ya medit. Aku tak sangking seneng dua-duwe, tak tambahin. <laughs> <laughs> Akhirnya, suka. Makanya masyarakat itu. Jadi artinya gini loh. Wong raisoh no, wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasoro Najron. Sampai Nasoro Najron ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu gak boleh niru-niru amat. Karena konteknya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Seorang lagi, tetap beda. Karena tadi, misalnya orang no alim soleh, terus senangannya mulai rodo-rodo ayu. Ya kita harus sesuai. Paling banter, songko bodoh jadi pinter. Songko nakal jadi solikah. Songko kedonyan jadi eling akhirat. ya yep motif utamanya seperti itu senjatanya kok akhirnya ketubuaham Hamdani itu soal nanti wajo ya tetap halal kan di tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik makanya nengoni dibak neng manakib nengoni tiba berjanji wayamsi maal armalati diantara sifatnya nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasian tapi nak semulang sampeyan semulang hamdanis semusnudan kusopo musnudan itu kebodohan karena terus saya lengdeni singa yuki singa laiki. <laughs> Jadi itu orang penting. Iku faham <laughs> tuh orang itu penting. Di ini aftar, a, apal apa? pak? itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi, obor nak ngetikan itu sebenarnya sederhana. Tapi maknanya jauh. Afamangka, namu minang, kamangkana, fasiko. Saya itu merasakan. Saya kemarin tujuh hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perayaan kenapa saya yang diundang, sebenarnya saya itu nggak diundang mereka minta saya ngaji, beberapa kali sudah ngaji di Indonesia terus mereka minta sekali-kali ngaji di Korea aku bilang gini, tapi waktunya terserah aku ngatur kiai dosa jadi saya terserah jenis mereka mintanya satu bulan di Ramadan bangunnya pondokku waktu tutup kiai se sewa, kira. bulan Ramadan bisa akhirnya di, saya minta seminggu saja uniknya paslahsa di Korea tahun 2006 tuh Kang Ali Imron itu mereka ngaji saya di Jogja Delalah saya pas nerangkan ayat ya iyaladina amanu alikum anfusakum la yadurukum ad-dhalla idah tadi itu wahai orang-orang beriman jaga diri kamu secara baik-baik setelah kamu menjaga kebaikan kamu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 jadi malaikat kok kodawur, ini kok lodang karena gak ada yang sujud. tapi baru kayak dikepung TK 49 ribu dan itu separuh lebih sholat sholatnya keren pisan kadang ada yang kadang ada yang karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi, jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi lucunya kalau mereka sedang baik, nawani gini, apa tak belikan patung juga karena pernah ada orang TKI salat itu dincengi ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia, 49.000. Nah, sekarang udah bikin masjid, do apa, terus ada yang kontrak masjid. Jadi masjid unik. Kadang lantai satu gereja, lantai dua bar, lantai tiga masjid Jadi saya pernah ngaji Beb itu, mau ke mesjid, ngelewati gereja dulu. Jadi mesjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai dua bar. Bar itu lantai tiga mesjid. Kadang balikannya, mesjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke mesjid, lantai dua bar sudah masuk setengah.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 tapi mereka ketika dikoptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu Jadi orang sekiranya kamu sesat nggak masalah, asal komitmen kamu sendiri apa tercerahkan atau mendapat.